untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya, ada sebuah uang spesial dari Bunda Lesti Semalam persahabat ya, kita lihat mengunggah foto Papa Bilar dan Baby L. Insya Allah, mudah mudah-mudahan saja persahabat ya Papa Bilar, Baby L selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat persahabat ya, postingan Bunda Lesti ini pun di kembali oleh Papa Bilar Dan Papa Bilar ini merusakan sebuah kalimat Nah, jadilah apa adanya dirimu dan tidak perlu menjadi orang lain untuk disukai Karena sejatinya penilaian manusia hanya sepanjang lidahnya Tapi penilaian Tuhan akan menyertaimu selamanya Tuh persahabatnya kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Ini tentunya persahabat ya Kalimat yang ditunjukkan oleh BBL Mudah-mudahan persahabatnya BBL Menjadi anak yang kuat Anak yang cerdas Anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua Amin Dan tentu kita juga Dibuat menangis terakhir persahabatnya Dengan postingan Bunda Lesti Perhatikan persahabat diunggah video Bunda Lesti semalam ketika Bapak Bilar Dan Bunda Lesti ajak BBL jalan-jalan di mall tetapi kita tentunya dibuat menangis dengan kalimat yang diunggah oleh Bunda Lesti kalimatnya lindungi suami dan anakku dari segala hal yang tidak baik ya Allah, amin sambil emot menangis tuh persahabat ya tentu kita semua soundtack dibuat terharu menangis juga melihat postingan Bunda Lesti yang semelaw ini persahabatnya Masya Allah, mudah-mudahan rumah kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, kita lihat persahabatnya. Postingan Bunda Lesti ini pun banyak menuai komentar dari fans sejati. Kita lihat ya postingan Bunda Lesti pun repost kembali oleh akun Lestalaran SkorCig. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini: "Amin ya Allah, masya Allah, gak ngebayangin Gimana perasaan orang-orang ini yang saat ini sedang terzolimi? Berdoalah kalian, karena inilah waktu yang tepat untuk kita berdoa." kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingatlah betapa dahsyatnya doa orang-orang yang terzolimi di sini juga tentu banyak sekali komentar banyak respon yang diberikan dari akun Alin Bainar nangis lagi lihat story dede baru kali ini si dede nunjukin kalau dia melau tuh persahabat ya banyak sekali yang ikut menangis ketika melihat postingan dari bunda Lazeke Jora yang menuliskan sebuah kalimat yang sangat Membuat kita ikut menangis terharu juga, dan kita lihat di sini juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Putri Yalinaka Kalina, mengatakan, "Ya Allah, tega banget yang menghujat mereka, padahal mereka gak ada salah apa-apa. Tuh, ya, emang di sini tentunya Kita lihat persahabatnya banyak sekali netizen, atau haters yang menghujat, memfitnah, apalagi persahabatnya terutama ini membandingkan." BBL yang masih baik, loh, Mas. Kita doakan mudah-mudahan BBL tetap kuat, tetap tegar, dan semoga dewasa nanti menjadi kebanggaan orang tua. Dan kita lihat juga persahabatnya, keunggahan L2 Werut ID ini memposting foto BBL, dan ada sebuah kalimat: "Kami akan selalu ada bersamamu, BBL." Wow, masya Allah, banget ya, dukungan. Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Dan disimak juga di kalimat Kelsen yang dituliskan Terkadang mungkin ada perasaan tak nyaman kepada para pembenci ataupun pembuli Terkadang ingin membalas mereka Tetapi kemudian menyadari orang-orang itu hatinya hanya penuh kenengkian Dan hati kita lebih baik dijaga pada kebaikan Semoga kalian pembuli dan pembenci bisa sadar bahwa dia hanyalah baik yang bahkan tidak tahu apa-apa Semoga Allah memberikan kalian hidayah Tindakan kalian tidak lebih dari debu yang kotor Tak akan berpengaruh pada sucinya hati Seorang bayi Ini kalimat luar biasa juga bersahabatnya Kita sebagai fans Harus tetap kompak Tetap solid mendukung yang terbaik Apapun itu buat idola kesayangan kita Dan selanjutnya Kita lihat juga keunggahan Bunda Lesti. Masyaallah Allah banget ya, Bunda Lesti mengunggah foto Lagi menggendong BBL Dan ada info dari Bunda Lesti nih Di kalimat yang dituliskan Hadiah emas tanpa diundi Ada 10.000 keping emas yang akan dibagi-bagikan Hanya di ulang tahun Momas underscore ID kelima Tiga hari lagi itu bersahabat ya Masya Allah Dan kita lihat juga nih salpok dengan Kalimat komentar dari Tevitri Fitri mengatakan Kangen banget sama BBL dan Bundanya Masya Allah banget ya, teri teri kangen banget sama BBL Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, Amin. Dan kita lihat juga persahabat keunggulan selanjutnya ada momen spesial ketika jalan-jalan semalam di Mall, Papa Bilar ini siaga banget tuh, persahabat ya perhatikan, Masya Allah, Papa siaga bener ya, luar biasa, membuat kita makin bangga, makin bahagia sekali mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Bilar tetap menjadi orang baik, tetap menjadi inspirasi untuk semua banyak orang kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana total stay -tuh. dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate, dan terhanyut selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bang menunjukkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi